Menemani santai bagi kalian, saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kita. Diawali dengan tentunya momen ketika Bunda Lesti dan Papa Bilar sahur berdua. Bersahabat, Masya Allah, Ngira gak sih kalian semuanya? Kita akan di sini sekarang bisa melihat mereka, puasa bersama dan udah ada Abang El. Masya Allah, banget ya selalu dibikin bahagia oleh Lesnar Family, apalagi dengan kehadiran abang L yang tentunya melengkapi kebahagiaan itu. Masya Allah, mudah-mudahan Lesnar Family selalu bahagia dan semoga persahabatan selalu diberikan kesehatan, Amin. Begitu banyak persahabat, tanggapan, respon yang diberikan. Di antaranya dari kuncihan 434 mengatakan, Masya Allah. Leslar, artis pertama yang kuikuti dari awal PDKT sampai punya anak dan bikin IG karena pengen tahu tentang mereka. Wow, ini keren banget kalau Ada juga tanggapan lain dari akun lestari a 273. Masya Allah, buah dari kesabaran kita, kesetiaan kita bersama mereka. Pas kasus kemarin, Alhamdulillah masih bisa ngontrol diri gak menghujat keduanya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa melihat mereka utuh dan bersama lagi. Kebahagiaan yang mereka rasakan sekarang membuat hatiku terharu dan pastinya bangga bisa bertahan dengan mereka sampai titik sekarang. Terima kasih yang masih setia sama mereka. Kalian hebat. Semoga kesehatan menyertai kita semua. Amin. Masya Allah. Komentar begitu banyak yang positif. Mudah-mudahan makin kompak, makin solid Kita semuanya dukung keduanya Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus Untuk kita semuanya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Kemudian persahabat berikutnya Kita simak juga ya vitamin bahagia Yang disuguhkan oleh Kak Rivi Mengunggah video Abang Fatih Lagi main bareng dengan Kak Sasha Masya Allah, Abang Il Pagi hari memang makin pinter Ini lagi ngemil Sambil nonton persahabat Masya Allah ini luar biasa kebahagiaan yang pastinya tiada duanya persahabat Abang El selalu dinantikan, Abang Fatih selalu dirindukan Warga Konoha persahabat ya pastinya selalu merindukan Abang El Kelucuannya, kepintarannya Masya Allah Kita bangga persahabat punya idola yang luar biasa Kemudian juga selanjutnya, per sahabat, ya, semalam pun kita mendapatkan asupan vitamin lewat postingan terbarunya Kak Marjin di akun TikTok-nya. Kak Marjin memenggak video bareng Abang El. Ini main TikTok bareng nih, per sahabat, Ya, Masya Allah, Bang Fatih udah pinter joget, per sahabat, Ya, makin hari memang makin pinter, makin soleh. Aduh, ada-ada aja nih, per sahabat, Ya, tentunya emorch bombo. Nah halangin wajahnya Abang El aja nih para sahabat ya. Hingga komentar pun begitu banyak para sahabat Diantar ya. dari Sental Putih Bilar Abang kenapa sih pakai senyum dan ketawa Kan gemes banget jadinya Aduh Masya Allah Ada juga tanggapan dari ARN Wah 13 Spongebob sama Patrick bisa minggir nggak Kan muka ayam aku ketutupan jadinya tuh <laughs> Masya Allah banget ya sehat dan abang El mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin. Kemudian juga selanjutnya, bersahabat, selain itu kita mendapatkan cedukan juga di rumahnya Leslar semalam, kedatangan Amir Rifqi dengan tentunya Ali Syakib, ya keluarga Kak Marjin, memang semalam bersilaturahmi ke tempatnya Leslar, tasnya untuk sambil menjemuk Bunda Lesti Keciwara, kita makin bangga apapun yang dilakukan oleh Leslar, Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, sukses terus buat Lesti Rizky Bilar. Amin. Kemudian juga perusahaan berikutnya, disimak ya, tentunya kabar yang sempat viral. Kemarin begitu banyak kabar berinisial R yang ditunjukkan langsung, itu namanya Rizky Bilar. Padahal perusahaan ya bukan, dan sudah diklarifikasi langsung juga oleh... Pengacaranya Papa Bilar Kita lihat juga nih persahabat ya Sebuah kabar Langsung gercep Masuk lambe turah R ini bukan, R itu juga bukan Katanya persahabat ya Kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption juga Yang ditulis oleh Leslar ke Singapura Lambe lambe Urusan gini cepet lho, sekali-kali coba lo up idolaku lagunya trending sampai sekarang. Dan Alhamdulillah, vlog le juga trending urusan gini cepet kali kau up, itu ya Memang lambe kalau urusan masalah begini langsung gercep, persahabat. Doakan saja yang mudah-mudahan lesar, selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Untuk berikutnya juga, para sahabat kita simak selanjutnya dapat seingat terbaru juga dari Mama Kejarah, masya Allah, Mama, para ya lagi promosiin nasi ayam ori nih, aduh masya Allah, makin bersinar banget ya wajahnya mama mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan juga persahabat ya selalu bahagia dan apapun yang dilakukan oleh keluarga besar Leslar semoga selalu diberikan kelancaran, amin dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru, kabar baik dari Leslar Family, jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan terus memberikan info-info menarik kabar terbaru dari Lesti dan Riski bilang, "Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."